Saibu, bimu, wajuan serentak maju, membangun negeri Bindikan, tunggal, ikat semuanya Pancasila menjadi asasnya Satukan, dekat, semangat, pembaja Usaha kaya datang Demimu, lambungku, padamu, baktiku Membangun lampu tercinta, rapatkan barisan kita, melangkah maju bersama, membangun lampu, mewujudkan cipta, ada makmur dan sejahtera, menuju lampung dan jaya sentosa, jadi. ke... Semuanya Pancasila menjadi asasnya Satukan tekad semangat muda Usaha karyanya tak Demi muncul lampuku Padamu baktiku Memangul lampu tercinta Rapatkan barisan kita Melangkah bersama membangun Lampung mewujudkan cita arimad muda sejahtera menuju Lampung dan jaya sentosa jadi kebangsa